Dicaramu Menjadikan diriku Pelampiasan cintamu Agar dia kembali Pada peduli sakitnya aku Teganiangnya caramu Menyingkirkan diriku Dari percintaan karya kembali padamu tanpa peduli sakitnya aku. Semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti. Hingga kau sadari, sesungguhnya yang kau punya hanya ku tempatmu kembali sebagai cintamu. Dekaniannya caramu Menyingkirkan diriku Dari percintaan ini Agar kembali padamu Tanpa Ruli, sakitnya aku semoga Tuhan membalas semua yang terjadi kepadaku suatu saat nanti hingga kau sadari. Dari sesungguhnya yang kau punya Hayaku Tempatmu kembali Terlalu sadis